10 nama malaikat dan tugasnya. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki dari Allah. 3. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. 4. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa manusia. 5. Malaikat Munkar bertugas menanyai ruh dalam kubur. 6. Malaikat Nakir bertugas menanyai ruh dalam kubur. 7. Malaikat Raqib bertugas mencatat amal kebaikan 8 malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk 9 malaikat rituan bertugas menjaga pintu surga 10 malaikat malik bertugas menjaga pintu neraka